What's up school fans? Welcome back to Timeout. <music> Bye dan selamat datang di kelas timeout hari ini Timeout, geng <laughs> Jujur, gue gak tau nih Kenapa hari ini gue pakai jersey Jalen Brown <laughs> Tapi, hari ini gue semangat banget deh, Untuk kasih kalian semua update terbaru Kabar terbaru dari band juara Dan juga tim nasional Indonesia kita Pastikan, tapi, kalian nonton kelas ini secara full Karena, kemarin-kemarin ini di kelas timeout Masih aja ada yang nanya di comment section Pertanyaan yang sudah dijawab di video tersebut Jadi, itu kenapa kalian harus nonton video ini secara full Agar kalian tidak ketinggalan informasi apa Apapun di kelas timeout, dan gue yakin anak-anak timeout gitu juga masih rajin-rajin semua Pasti pengen support channel ini juga agar semakin maju, itu kenapa kalian harus nontonnya secara full guys Dan di kelas hari ini pun, kita juga akan membahas tentang Dallas Mavericks yang menurut gue sedang ada di Rock Bottom, aduh harus sabar-sabar ya Kelly dan juga Raditik di grup Discord. Karena emang timnya mereka sedang php mereka banget sih sekarang ini. Dan mereka main ini kalah dari Charlotte Hornets yang gak ada. LeMelo Mellow Ball, dari Rozier. Jadi itu sangat menyedihkan sekali. Dan gue yakin Luka, sekarang lagi stress banget sih. Dengan situasinya dia di Dallas Mavericks. Dan of course, juga harus membahas tentang Gary Payton II. Yang akan melakukan debutnya lagi. <laughs> Bersama gue, saya si Besok ini malam ini soal Timberwolf. Dan kemarin... Ada pool party Nah itu kita akan bahas sedikit Di kelas hari ini Dan apalah artinya Kelas time kok kita nggak akan bahas Tentang Los Angeles Lakers Lakers bolehlah Menang tiga kali Brunton Sekarang ini mereka At 500 Dan 10 menit Setelah mereka menang Lohan OKC si kemarin itu Gue udah menerima Trash talk Dari beberapa Lakers fans Di DM gue main di Instagram <laughs> Luar biasa ya Lakers fans Baru menang tiga kali Udah mau ngebacotin Clippers gue Tapi gak apa-apa Seru lah Saling trash talk Antara Fans yang Lakers dan juga fansnya Clippers I have fans tentang itu gue punya banyak fun about that. dan ya, yeah, itulah lah topik-topik yang kita akan bahas di kelas hari ini sebelum kita mulai kelas hari ini kasih tepuk tangan dulu dong guys wooo kemarin ini timeout 20.000 views guys gila karena kalau 20.000 views itu, itu sebuah pencapaian sih time timeout harusnya ada konfet di sini turun, -turun, turun biar seru karena ya susah lah, kalian tau lah susah payahnya agar timeout itu bisa stabil di atas 15.000 views jadi kemarin ini gue we were happy banget so again. Thank you so much guys for always supporting, uh, showing love. Lalu juga nonton Time setiap episode-nya. I uh, really, really appreciate you guys. Dan selama sekelas hari ini seperti biasa, guys, jangan lupa untuk kasih like, guys, biar gue makin semangat, makin banyak like, gue makin semangat untuk bikin time nya Karena out itu adalah the best place, guys, untuk ngomongin basket, untuk basket basket. There is no other place, guys. Kok gak basket kalian pengen update tentang basket kalian? Harus ada di sini sih, selalu sih. So once again, thank you so much for the support. Kalau gitu, let's start our class today. Uh, hari ini, jujur nggak terlalu banyak yang terjadi di NBA Kecuali tim gue dibantai Gila, Clippers gue dibantai sama Pelicans Dan juga sama Trey Murphy Men Trey Murphy, 10 kali 3 point shot hari ini gue udah capek banget sih nonton clip gue gak even tau skornya yang pasti dibantai aja lah ya eh, of course hari ini Jeff Green jamming on Yannis atatikumpo gila sih gue kayak tiap kali ngeliat Jeff Green tuh kayak udah mau retired gitu tapi dia gak pernah mengecewakan kita tiap tahun pasti dia akan kasih kita satu poster slam dan juga number one play on the top ten <laughs> hari ini wajib banget sih dia number one dari hari ini Denver Nuggets menang dan juga membantai actually mewakibas 129-106 in a clash between two Conference Leaders Jadi ini ada Number one seed West Dan juga number one seed In the East Dan ternyata Denver Nuggets Mendominasi hari ini um, Nikola Jokic joker 31 poin 11 assist Jamal Murray 26 points Dan juga 9 asis kalau dua pemain ini mencetak at least 25 poin season ini dan Fernandez belum terkalahkan rekornya 8 dan kosong ofensif Denver tapi hari ini memang lagi gacor banget sih melawan number one defense in the NBA mereka nembaknya 52,8 persen pemainnya box hari ini sih pada frustasi semua sih daripada protes semua mau wasit, lalu juga Brook Lopez tuh sampai kena technical foul dan di babak kedua emang nembaknya gak ada yang masuk sih dua babak kedua ofensif si box itu hancur banget hari ini. tapi lagi juga pinter si Nuggets Lihat bahwa Shooternya Bugs Lagi nggak on fire Itu kenapa mereka selalu Double team Yanis Saat mereka lagi uh, Saat Yanis lagi nge-drive Agar di kick out Dan yang lain nih pada sayur Jadi itu menurut gue adalah Kunci kemenangannya Nuggets Hari ini Oke oh Sekarang ya, kita pindah ke Dub Nation Wah wow, ini fansnya Dub Nation Pasti pada lagi Full senyum Dan juga hype bout Untuk pertandingan besok ini uh, Gabe Payton Akhirnya Akan memainkan game pertamanya Bersama Warriors Di season Saat melawan di Minnesota besok ini um, di saat Warriors butuh defense wah ini timingnya pas banget sih untuk dapet GT, GP2 karena GP2 ini memang bagian besar lah ya perannya dia cukup besar tahun lalu untuk bisa membawa uh, Golden State Warriors menjadi juara NBA um, ini kayaknya akan asik banget sih ngelihat nanti GP2 pick up uh, full court kasih ball pressure ke lawan-lawannya Wah, kayaknya kalau main sama Jordan Tunku Mingga, ini defense-nya dua-duanya lagi seru sih. Kita tahu memang masih belum ada Andrew Wiggins, menurut gua ini a great addition banget sih untuk defense Golden State Warriors. Uh, Gue yakin besok di uh, Chase Center, Gary Payton saat masuk akan mendapatkan standing ovations. Ini salah satu fan favorite sih menurut gua di Golden State Warriors. Uh, sejak di trade, itu dari Portland Trailblazers uh, tanggal 12 Februari lalu, memang dia belum main ya, karena dia menjalankan Uh, operasi waktu itu untuk core-nya dia uh, tapi dia sempat main 15 kali dia sempat main 15 kali season ini uh, poinnya gak gitu banyak tapi kalau gue lihat shooting 3 lumayan improve sih walaupun gue gak ada statistik attempt-nya tapi kalau gue lihat persentasenya dia main 15 kali itu dia nembak 3 persen. 53% so, maybe it's an improvement dan uh, lu liatin Dante uh, Clay Thompson, GP2 uh, Steph Curry, JP Ah, deep banget sih guard-nya, si Gonsei Warrior sih nantinya Dan feeling gue, um, besok ini kayak game-nya akan ketat lah London Sota besok akan seru sih But I'm excited though, excited, we are all excited Pastinya untuk lihat GP2 main lagi besok ini And of course kemarin, Jordan Poole stole the show uh, Saat Warriors menang 112, uh, sorry Saat Warriors menang 120 12 dari Philadelphia 76ers Anak Jaxel, kemarin 33 poin Tiga rebound, tiga assist, dia maximize opportunity-nya. Dia main dua menit gila main gak diganti, massive di quarter keempat kemarin. Ini dia bu, men, uh, membuka memembuka pool party kemarin. Ini melakukan pool party, kemarin melakukan pool party kemarin. Ini di quarter keempat karena dia mencetak sembilan belas poin. Um, JB memang change the game sih early in the fourth quarter di mana dia attack attack attack, uh, dia saat Warriors ketinggalan sembilan poin dia melakukan a personal seven o run di mana dia selesaikan dengan sebuah slam dunk dan nah, itu menurut gua yang membuat Warriors bisa stay in the game yesterday, um, ya. Yeah bull party main juga hit the dagger dia 3 point in the corner assist bagus dari Draymond Green aksi paling keren dan paling ngakak adalah dia back pedal guys dia back pedal gua tahu sih dia sampai ngeletekin bench-nya Sixers apa enggak tapi itu benar legendary was enggak ngakak waktu dia back pedal setelah dia 3 point tapi yang main offense-nya si Jordan Poole tuh sangat dibutuhkan banget sama Warriors uh, he played with a swag yesterday confident banget dan dia tuh yakin banget good decision making banget main ini maybe Couple of bad badis, maybe, courtside That's why he play really well But, hey, pool party is open once again And we are happy to see that Dan, with gue, di 3 game terakhir ini Si Jordan Poo, I think, role udah mulai consistent Lalu juga dia playing with so much, so much Apa a battle, better Kayak, dia lebih kayak, lebih calm, ini lebih tenang, gitu, dan Play smarter, way smarter in the last three game menurut gue Ini gue ada statistiknya, semoga gue bener statistiknya Karena gue nemunya di Twitter Jadi di 10 quarter terakhir 10 quarter terakhir itu Jordan Poole dishes out, 15 assist 15 assist Dan hanya satu turnover aja Menurut gue ini adalah an amazing stat for Jordan Poole kalian tau lah Jordan Poole suka banget careless turnover suka ngasal ngopernya suka lepas lepas jadi untuk dia 10 quarter hanya satu satu turnover ini menurut gue sangat impressive banget sih how he take care the ball so I think this is a good sign untuk uh, Golden Wars juga kedepannya and Steph juga had a nice game went 29 points Clay juga twenty one bener nggak gue sebutin tadi si Steph Curry, 29 points, Klay Thompson, 21 points and 6 rebounds. Kemudian juga Klay ada a big 3-point shot. Untuk tie the game di kuartal keempat. Uh, mereka overcame a monster game. From Joel Embiid. Joel Embiid took it personal. Main lawan uh, Draymond Green. Dimana dia mencetak 46 poin. Sedikit stats saja, Sedikit fun stats untuk para fans Warriors. Uh, kemarin itu kan mereka ketinggalan double digit. Dan itu merupakan ke-11 kalinya. Mereka berhasil comeback di season dari ketinggalan sebelas uh, dari ketinggalan double digit uh, dan semuanya ke sebelas sebelasnya itu dia laku, mereka lakukannya di chase center yang chase center keramat banget ya <laughs> jadi itu dari uh, Golden state warriors kita kan pindah ke dallas mavericks oh my god ini fansnya harus sangat bersabar dan juga mengelus dada terus ini um, dallas mavericks lagi ancur ancur setelah kemarin sempat menang lawan lakers ya clever three point tapi sekarang ini wah suram banget nih. Kayaknya future-nya Dallas Mavericks di mereka hit rock bottom setelah kalah 117-109 dari Charles Horners at Home. kalah dari Charles Horners at Home. Dan at the end kena three point dari mantan Larry pick-nya mereka yaitu Dennis Smith Jr. Mantan itu memang kejam, guys. I really don't know where to start about Dallas Mavericks like Jason Kidd said, maybe in the first half, they play like dog shit, <laughs> like dog shit for real karena mereka lawan one of the worst offensive teams dan mereka allowed si Charles Horace untuk mencetak 69 poin Wow, that's a lot sih um, dan mereka juga sempat di-boo, nah, sempat ketinggalan 20 poin kenceng banget, boo nya dan I think they deserve it mereka layak banget untuk di-boo sih karena banyak fansnya mereka mungkin yang bayar mahal dan juga udah save a uh, lot of money to watch the game lalu, lalu cuma channel Hornets, gak ada Lemelo Ball, Gateri Rozier dan mereka masih dibantai gitu, jadi gue pantas banget sih untuk di-boo kemarin ini apalagi timnya mereka ada Luka kemarin, ada Kyrie dan kalahnya at home uh, ini menurut gue kalah ya yang paling menyedihkan sih untuk Dallas Mavericks. Do you agree or not? You can comment on the comment section di bawah. Um, not looking good though with Curry playing and Luca playing together. Karena ini rekornya tiga dan tujuh saat mereka berdua main bareng. Um, habis kalah main, they are out of the playing tournament zone. Dimana mereka sekarang ada di posisi 11 di bawahnya OKC Thunder. Uh, OKC Thunder memiliki head to head advantage dari Dallas Mavericks. Um, Ya, yeah, Luka main 34 poin, 10 ribuan dan 8 assist. Tapi dia frustasi banget, kelihatan banget he was not having fun He said on the court. Dia udah gak ada joy-nya main di lapangan dengan tim sekarang ini. Uh, ya iya sih pasti stres lah. Stres lah gak ada defense sama sekali timnya ini. Aduh, janjian entar Luka malah nggak main Woofie, bawa bawa, lagi doi, stres, saking stresnya doi, maboy nih sus, smoke some hookah, <laughs> maboy probably gak smoke a lot, hookah though, this summer, <laughs> ngeliat timnya, kayak gini buildnya sekarang ini, um, dia mungkin juga stres kali kehilangan teman baiknya Boban, lalu juga pelatih nya dulu, si Igor Kokoskov, yang pindah juga, uh, mungkin juga berasa buat dia, so, I don't know, man, luka jarang jarang sih, gua ngeliat luka kayak se-stress ini, dan makanya lo bisa lihat dia juga kayak sering banget komplain sama wasit. That's why I think he's not happy at all. Eh, udah dapet kyrie, kirain bakal happy, tapi ternyata tidak man, Dan eh, kalau gue lihat dari game kemarin pun, itu si Dallas itu terlalu banyak depends on the three point shot. Mereka ada luka, ada kyrie, mereka bisa kayak bener benar kayak obrak-abrik lah, itu defensenya calok gitu Tapi mereka sembilan dari tiga enam, three pointing ke ini, emm they need to stop man, they need to stop 3 point, uh, to shoot 3 point shot and just take it in, menurut gue sih kayak gitu ya dan ternyata ini mulai berasa kehilangan Doreen Vinismith. I think everybody gonna agree with this. Uh, Doreen smith ternyata penting juga dengan pemain-pemain wingnya si Dallas yang gak bisa defense. Apalagi Reggie Bullock, Reggie Bullock ini bener, -bener turun banget sih permainannya malu-gua si tahun ini. Apalagi defensenya dia uh, shooting nya juga not good. Uh, so sangat disayangkan sekali, apalagi juga tim hardware lagi absen juga sekarang ini lagi cedera. Ini um, kan yeah sisa salah game lagi untuk Dallas Mavericks. Uh, menurut gue, menurut gue mendingan tanking aja sih. kalian setuju atau nggak? pada masih keplain dibantai juga ujung-ujungnya, ataupun juga masuk live akan dibantai juga ujung-ujungnya. mendingan tanking ses mungkin di bawahnya juta aja nanti selesainya, siapa tahu bisa dapat top ten pick. you never know, you just never know. I think uh, there will be a better plan daripada lu masih keplain terus dibantai sama aja. bohong sih dan, uh, please lah mercuban Cuban, ganti lah Jason Kidd lah next season Come on, I came Coach, bro Like, kemarin like, gue liat kayak ada luka sekali tuh Luka kayak si Jason Kidd masih ngomong di time-at Ditinggalin sama dia <laughs> Ditinggalin aja, like, oh, fuck this shit uh, But, uh, I think, udah saatnya ganti lah Sama Ime Yudoka I think that's gonna be a good pick sih Untuk si Dallas Mavericks So, fans Dallas, sabar-sabar Untuk season ini Dan karena kalian, karena kalian kena HP sih season ini, dari atas lumayan Posisi 2 kali kemarin ya uh, Awal-awal season kali, atas posisi 3 Di posisi ke-11 <laughs> Oke okay dalam skala terus akan menjadi berkah untuk tim lain yaitu tim Los Angeles Lakers gila Lakers kan ada di posisi 8 dengan rekor 37 37 setelah kemarin menang 116-111 atas OKC Thunder Lakers menang tiga kali secara beruntun dan pertama kalinya mereka ada di 500 sejak Januari 2022. Wih, selamat ya Lakers, selamat datang di zona 500. Kali ini senang banget 500 baru kali ini ya. Uh, ya yeah, mereka star seasonnya dua dari dua uh, kali menang sepuluh kali kalah dan ini menurut gue lumayan luar biasa sih si Lakers bisa membalikan keadaan seperti ini uh, monster game dong dari AD main ini uh, tiga poin dan juga 14 belas rebound tapi kemarin bintangnya menurut gue adalah Dennis Schuerer uh, si Jerman ini clutch banget sih main untuk Lakers apalagi Eh, uh, di saat-saat terakhir nih, kok halnya nyetak 6 dari 21 poinnya itu Di last 3 minutes and 18 seconds nih, kalo dia juga asik sih Ada beberapa kali defense-nya dia keren banget Dan menurut kalo kalo set kalo kalo nih, kalo kalo nih, Lakers kalo nih, kalo kalo nih, kalo kalo nih, kalo kalo nih, kalo kalo nih, kalo kemarin nih, tie the game hmm, Di angka nih, Uh, dia jago banget sih, jago banget asli, uh, Sj main uh, gue bilang SGX 127 poin sorry, SGX main 27 poin, untuk OKC Josh Giddy juga 27 poin uh, tapi emang main terakhir-terakhir ada Lonnie Walker ada Eddie, ada Dennis Ruder yang memastikan kemenangan Lakers, Lonnie Walker gila sih he stay ready bro Lonnie Walker tuh, gak tuh udah falling out of the rotation lalu kalau gak salah 5 dari 7 game terakhir tuh, dia did not play coach decision tapi saat dipanggil sama Davin Ham, gila mendelson yang 20 poin kali ini off the bench untuk si Los Angeles Lakers And one, I think one big jump shot in the quarter untuk Lakers juga sih Jadi, man, big shout out to Lonnie Walker for staying ready And Of course, Austin Riff, not bad, some less points, 6 rebounds, 9 assists, yo 9 assists, this boy bro, man, this boy is something else Tamnelnya juga sakti, dia. Tamnelnya dia kemarin yang bikin 20.000 ribu views untuk Lakers. Itu sih, syarat tuh asin tapi juga harus kasih kredit kepada Darvin Ham. We're in the last few games. Darvin Ham coaching uh, the team really, really well. Great time out. Great rotation, this great strategy. Iya, semoga sih untuk ke Darvyn Ham. So once again, shout out to Darvyn Ham. Also, um, Lakers. Beberapa jam lagi nih, beberapa jam lagi Gak ada jam sih. Tapi beberapa jam lagi uh, akan bermain lawan Chicago Bulls yang ada Patrick Beverly. Uh, ah, cannot wait sih untuk lihat bagaimana nanti hasilnya itu. Uh, kita tahu Patrick Beverly masuk Bulls langsung trash talk bahwa, oh ya, gue pengen coba gagalin Lakers yang masuk playoff. So we'll see kalau Chicago, Chicago Bulls bisa menang atau enggak nanti ini should be fun though, should be a fun game um, dan semoga juga besok Caruso bisa main ya uh, kabarnya Caruso ada pegel-pegel di kakinya dia Uh, so he is questionable to play padahal pengen deh pacar baru lawan pacar lama <laughs> pacar barunya Austin Reeves pacar lamanya adalah Alex Cruz so that should be a fun matchup to watch as well uh, and LeBron pertama kalinya dia uh, statusnya itu adalah doubtful not out so ini kayak kelihatannya makin lama makin sedekat nih untuk uh, LeBron James kembali lagi untuk Lakers probably next week probably in the last week of the season maybe dia akan come back um yeah Happy lah untuk lihat Lebron nanti Apalagi kayak Lebron juga hype banget Kemarin sama AD Tostosan juga So, ya yeah, sayangnya gamenya subuh aja sih Jadi gak bisa nonton ini Jadi kita tungguin hal-halnya aja lah nantinya But good luck dong untuk Lakers fans So, siapa tau kita ketemu di first round playoff Ataupun di play in men ditungguin sama Clippers. Tenang aja. Ya, yeah, itu dari NBA. Sekarang gua mau kasih update kalian terbaru dari tim Nasional Indonesia dan juga Brandon Juwalo, tapi update pertama adalah gua akan ke Kamboja. guys <guluh> Gua baru beli, dibeli, baru beli tiket sih yang bokap gua sih. Baru beli tiket yang bokap gua. Mau ini ke Kamboja. Jelupusatu, jam satu jempat pagi, woi. <guluh> tapi eh uh, Ya, berdoa aja sih bisa dapat tiket ataupun bisa dapat akses juga, karena jujur ke sana tanpa apa-apa sih. Modal nekat toang, modal nekat ya. Semoga bisa kayak networking juga mungkin dengan pemain Thailand, dengan pemain Filipina. Wuh well, CC, didoakan aja guys. Tapi uh, great news dong untuk tim nasional Indonesia kita. Ini juga anak Discord. Gua nggak tahu anak Discord gimana cara dapat informasinya kemarin ini dia yang membocorkan tentang hal ini uh, dan gua langsung konfirmasi ke Jeremy manajer tim nasional Indonesia dan ternyata benar uh, apa yang dibocorkan di grup Discord kemarin ini. Um, so berlanjut juara, ternyata bisa bermain. Di SEA Games 2023 Kamboja ini Setelah gue bikin video bahwa pemain pemain yang main di bilik itu biasanya gak bisa main Karena SEA Games itu tidak ada di kalender FIBA Jadi kayak pemain 30 uh, Raffena, Kiefer Raffena, Kai Solo, Dwight Ramos Masih banyak lagi pemain Filipina itu gak ada bisa main Itu semua gak ada bisa main sama sekali Jadi gue mikir mungkin semua sama rata lah Kayak timnas Indonesia juga gak bisa main gitu pemain-pemainnya Tapi ternyata Brand Juwado itu memiliki klausul khusus untuk bermain di tim nasional Indonesia jadi I feel like probably he's on the way right now he's on the way to Jakarta right now to join dengan seleksi tim nasional Indonesia mungkin besok udah latihan you won't, I won't be surprised that fotonya besok di Instagramnya tim nasional Indonesia um, dan itu kenapa namanya dia ada di rosternya Pelita Jaya awal-awal so it all makes sense It all makes sense. I think Peter Jaya knows the situation uh, tentang hal ini. Jadi itu kenapa mereka mencoba untuk memasukkan Jawaro di rosternya mereka di Ibele. so, Itu baru kemarin kita pikirkan di grup Discord itu kenapa mereka langsung masuk Discord? Masuk Discord itu penting guys. Uh, 20 ribu sebulan, tapi tiap ya kita gak tahu sih seminggu sekali. Hampir tiap hari Apalagi kalau lagi, lagi abel Rame sih ngobrol sih Cuma Ya Kadang-kadang ada berita-berita Yang seru-seru aja sih Itu kenapa Jangan sampai ketinggalan lah Di Discord um, juara Definitely A huge lift Untuk tim nasional kita We have another big time scorer Yang bisa get buckets nantinya Bersama Anthony Bean Junior uh, juara of course uh, Experiencenya Tahun lalu Menang emas juga Dengan Indonesia di Sea Games Main di FIBA Asia uh, udah banyak Udah banyak lah Experiencenya pokoknya Di International level uh, branding ini sempat main 37 game di B1. That's, whew, that's a lot of games. Uh, walaupun memang gak seksi stats minutes-nya, stats uh, serius hanya 2,3 poin per game. Tapi gue yakin, di sana dia dapat experience, dapat belajar banyak saat latihan juga. So, I think he's gonna be in a very be uh, in a better shape Dan juga pastinya. He's probably a better player right now. So, I'm excited, tau, dengan gak adanya Bolden golden, gak ada DMX. Uh, gue yakin Brandon akan at least average mungkin 18 poin per game lah, nanti 18 poin per game nanti DC games, uh, his size juga bakal bermanfaat banget untuk timnas, apalagi uh, kayaknya dia akan diperlukan sih, diperlukan untuk defense juga sih, selain three point shots, his defense will be much needed juga nantinya DC games, nggak sabar sih mulai juara mungkin jaga Jamie Molonzo. Dan sekarang lebih fun to watch no, kalau emang Indonesia ketemu Filipin sih dan Filipina udah keluarin nama-nama sih 28 nama yang udah masuk ke SEA Games Pool mereka wuh gila sih namanya sadis-sadis ini kayak mau tanding World Cup ini kayaknya tim Filipina sih ada Justin Brownlee ada Jamie Moulin ada Our Boy Stanley Pringle ada juga situ oh my god gue udah lama banget, sih gak nonton Stanley Pringle ya gue lebih menyenangkan kalau aku meet him dan juga ya, masih ada pemain-pemain yang gue udah lama gak nonton ini, tapi ya Filipina tim kuat lah <laughs> calon juara lah ya, pasti tapi semoga timnas kita bisa melawan lah at least. Timnas kita bisa masuk final lah. Kalau bisa masuk finalnya, menurut gue udah oke okay banget sih nantinya sih. Uh, but happy though to see Joao back nantinya di Indonesia uh, bermain sama Timnas kita. I think uh, Joao nantinya pasti akan ada di starting lineup. Mungkin kalau gue prediksi starting up-nya adalah Anthony Bin, Prastawa, Joao, Juan Loren and probably with Vincent though. Jadi still not a bad not a bad lineup sih. Menurut gue itu akan sangat kompetitif banget nantinya di Sea uh, Games and of course. Um, Pasti akan baikin nyainko. kok de gimana dengan Bram? Apakah Bram juga bisa main di tim nasional Indonesia kita? Juga kita tahu Bram sekarang masih playing uh, di B3 sekarang ini hari ini juga main dia. Uh, jadi starter loh. udah kurang 2 atau tiga game tadi tadi Kelly, thank you Kelly for information di Discord. Um, untuk Bram katanya masih ada beberapa urusan yang harus di settle dulu baru bisa masuk ke timnas. Jadi untuk Bram kira -kira sekarang ini masih belum dipanggil tapi we don't know, know, know, know. Kalau last minute tiba-tiba main, we don't know. Leicester Prosper juga, gue sampai sekarang belum ada update juga So, we don't know kalau tiba-tiba Last Minute, Bram, Leicester Prosper Nantinya bisa main untuk tim nasional Indonesia Kita doakan yang terbaik aja nantinya Amin uh, Ya, itu dari update gue dari tim Nas dan juga si Games uh, Sekarang kita pindah ke Prediction Terakhir pegang Knicks, hancur lebur Besok gue pilih Brooklyn Nets tetangganya lah Besok Brooklyn Nets plus 2 lawan Orlando Magic Magic udah kebaikan menang, menang men udah Menang lima kali berapa kali gitu Oke, okay, besok saatnya kalah dulu lah ya Jadi semoga besok Nets bener sih Semoga Nets besok bisa menang So once again Thank you so much guys dan, Eh sorry Once again good luck everybody Itu yang gue harus katakan dulu Dan gue ternyata belum memilih Player of the game uh, Player of the day Gue belum pilih guys Player of the day gue belum pilih uh, Damn Pilih siapa ya Gue kagak ada internet lagi <laughs> Di laptop gue internetnya belum nyala nih Jadi uh, Pilih Jokic ini lah <laughs> 31 poin 11 asis Dan juga Denver Nuggets Menang Melawan number one seat in the Eastern Conference Dan juga mungkin best record kali Best record in the NBA Jadi, itu kenapa Nikola Jokic adalah our player of the day today So, time out geng Thank you so much For joining my class today Hopefully you guys enjoy it Hari ini seru banget sama gue sih Ngobrolannya So, ditunggu semua untuk komentarnya Emang sekian, Willie really Appreciate, appreciate everybody Yang udah kasih like, kasih komen Yang udah subscribe Yang udah tekan tombol bell-nya juga Biar kalian gak ketinggalan time out Besok mungkin ada time out sih Karena besok ada Chicago Bulls Lawan Lakers, maybe something Interesting, kalau ada something interesting, then uh, mungkin kita akan review permainan Gary Payton the second debut dia. So we will see, you never know. Maybe besok ada timeout, so ditunggu aja. Hopefully you guys enjoy though, watching timeout every day, almost every day. So hopefully you guys still gonna support timeout and yeah, thanks you guys for watching and I will see you guys again very soon. Peace out everybody.